Mesin masih terlihat bersih semuanya. Oke okay, next, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini Abir Official. Nah terlebih dahulu saya mengucapkan terhadap teman-teman semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah kali ini saya berada di Singgalang Motor. Khususnya di depan saya ini terdapat mobil. Super hdx 66 Cold Diesel Koso tahun 2018 ready stock sedikit kita review di sini ya bagian kepala masih terlihat orisinil bumper cat berwarna kuning dan bak dari PT Tiarindo Industri Karosori tiba ya kita lihat bagian ban masih baru semuanya ya mesin masih, masih bunyi kering sasis masih terlihat bagus Ini bagian samping Sempit ya <laughs> Next Ini bagian belakang Kita review juga bagian gardannya masih bersih juga Bagian gardan Bagi yang berminat silahkan saja kontak person ke nomor 08314 656554 Di bagian bak sebelah kanan Masih terlihat bersih Bang. Nah, Next kita review bagian dalam masih terlihat ori Lanjut bang, nggak apa-apa. Bagian plafon berubah sedikit warna kulit warna kuning standar. Lanjut bagian mesin masih kering bunyinya bagi yang berminat silahkan saja tinggalkan pesan di kolom komentar gimana bang bisa bang Tadi. tahun 2018 buka harga 4,1 nego di tempat ya belum kita pasang bagian salang lumpurnya pokoknya mobilnya bersih terawat tahun 2018 super hdx 66 tuh lagi dicek unit semua mekanik kita pokoknya bagian mesin masih bersih semua Kita lihat bagian kepalanya aja dulu bang. Kita review bagian kepalanya bang. Bagian mesin. Bagian mesin kita review bang. Oke silakan bang. Tangkat. Ini mesin masih terlihat bersih semuanya. kepala Masih bersih ya, Bang ya? ya. Bosnya di Sendangalam Motor. Oke, okay, Bang, terima kasih. Ban di depan mereknya Goodyear. Bagi yang berminat silahkan saja datang di senggalang Motor untuk cek unit di sini ya tahun 2018. Ukuran bak berapa bang? Standar. Udah. Ukuran baknya masih standar bang. Ukuran baknya masih standar. Tidak tahu Oke, oke. Okay, okay. okay, ukuran baknya masih standar. Penting bagian kepala masih bersih dan bak juga masih bersih. kanter tahun 2018 ya. Oke okay, bang, terima kasih ya bang, ya okay, next Terima kasih terhadap teman-teman yang berada di luar sana Jangan lupa dibantu di subscribe channel ini See you next time Semoga saat selalu teman-teman dimanapun anda berada